mau ke mana? eh betul lah bang ah betul lah. ya makasih ya kita ambil aja Ya, di channelnya Wakcon ya kan, sekarang aku berada di gor pancing. tahu kan pasti banyak seleb-seleb tiptop di sini konten kreator lain di sini, tapi kecepatan kali ini aku di hari Senin jadi gak begitu ramai dan aku gak sendiri ada Oh Jum. Kali ini kita nge-prank apa wajol? Kasih tau konsepnya kali ini kita nge-prank uh, lebay, ya. lebay ya Jatuhi dompet di depan orang uh -huh. Di depan orang kayak mana rezeki nengok kami pas jatuh dompet, pegangan tangan gini Setelah itu, cium kepala Waduh, waduh, oh, waduh Lucu kali ya Lucu kali ya, tapi... Tapi mis... Hah, disini kenapa? sebelumnya ada konten predator yang udah pernah buat juga ya kan tapi kita kita agak eh, beda beda sedikit. sedikit agak agak kasih bumbu bumbu lah ya kan biar renyah dia tapi jangan lupa juga ya part satunya di channel aku part dua ini ya. okay. part 1 di channel Rio Pandian nanti link aku taruh di bawah sini ya kan jadi buat kalian yang penasaran video kami seperti apa sonton terus sampai habis jangan kasih boler ya. gak permisi kak, ini namanya Pancing ya? iya Pancing. kalau jualan pancing di mana? ini jalan pancing, bukan jalan pancing. lucu kali, Pancing masa nggak ada jualan pancing? iya jualan pancing. kalau jualan pancing, cuma jualan pancing ini, cuma jalan pancing. lagi sih bu ya? aku dong orang singgah apa kan? kawan. kawan. ay, mare-mare! eh sini sini sini sini, eh kamu mau kemana? Eh betul lah bang, ah betul lah. Oh, ya. Aduh, ini bang, nomor bang, nomor. Aduh. Apa nggak? Ya makasih. Ayo kita ambil aja. Nah, Kalau kesukaan, jempur apura pagi. <tuk> <tuk> Oke, jadi cuman mana? Keren kali kan gokil kali kan korban-korbannya. Jadi abis ini ada video gokil lagi ya. Kalau kalian suka, kalian tembuskan 5000 like. Aku tunggu 5000 like, aku buat part tiganya. Oke, lanjut lagi. Next video. Kok <tuk> salah aku ngasih Sherlock? Aku... Iya. Ya oke, okay. ini kutanya dulu. Ah, apa ini? <laughs> bang, mati di mana bang? Jemati. Uh -uh. Jemati sana bang. Oh sana? Kau udah salah ngotot kau, salah ini. Aku di Semarang. Bila <laughs> kau kemarin lah. Ah, parkir. Oh, ya ya ya ya, aku situ situ situ. Wei, hey. betul lah bang. Ah. Dompet dombain kau dompetmu ini dompetmu. Betul? kenapa kau? Ini dompet dompet dompet. Udah aku jangan. Desuk aku bang. Cembur Masa aku diciumin bang? coba belakang mau anis oh, enggak eh hey, sini kau sini sini sini ada jadwal cium ciumnya kau gila kau rasa ya bang makasih ya bang ya makasih kau cium cium aku iya bang aku gitu loh kalau kalau, makasih ya bang iya sengian iya yeah. gitu <tuh> bang ya baguslah. lah ya gitu loh bang Enggak apa, apa masih kau cium cium iya namanya aku seneng bang aku seneng aku iya aku seneng aku juga, bang. juga bang iya gitu ya enggak <tuh> kakak <tunp on targets> <Tun agents> bang sorry bang cuma ngepreng aja itu gak merejilu bang iya ngepreng bang kaso bang bang apa bang ini <tunyata> apa bang ini apa ya, bang bener apa bener apa ya. bang kita izin kita di situ boleh ya bang ya di situ bang di situ nya Wak Jun dan Rio Pandi ya bang nanti di situ ada empat satu dan empat dua makasih kak makasih bang Kak, mau nanya lah. Ini pintu keluar keluarannya mana ya? Saya naik motor, motornya sana, bang, terus itu. Nah, ya, oh, langsung terus saya? Ya. Nanti kamar mandi. Ya, Enggak. Ya. Ya, ya. Sungai, sungai. Sungai. Sungai. Sungai. Jalan keluarnya berarti sini ya? Dari Oke reka, reka, ya kak, ya. Oh ya kak? Lepang dompet. ini dompetnya gak nyari korban-korban jadi ya kan cici, ya kan? aduh, aduh, aduh aduh, ya Allah kayak para tua-tua, lagi. Kan? gini jadi kalau kalian mendasar aja ya, kan nah, mudah-mudahan kalian semua terhibur terhibur dengan goblokan kita goblokan kami yang gua goblok tapi gimana gobloknya, dari kita, mana ya jauh, kita mau dari jadi... nah, kreator tapi tetap semangat ya kan? Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan di like dan di share ya Agar kamu masih semangat lagi Woblog goblok ya Ya Udah gitu aja ya